Jadi hari ini uh, aku mau coba ajak Dika atau nanti hmm, kita semi semi prank dia. Soalnya kan sekarang lagi ramai video si JJ dan Roy ya. Jadi aku ada ketemu satu video mereka berdua yang saling gendong. Jadi nanti aku mau suruh Dika sambil gendong aku terus adik ipar aku tuh jadi uh, narasumber eh, dari jadi ini jadi hostnya gitu. Sekarang aku mau uh, kasih tahu adik iparku dulu. Aku mau minta tolong dia bantu pegangkan kamera ya. Oke okay, guys, jadi aku panggil Dedika dulu ya. Okay, ya. Moments later. Kepatlah, Apa? Kalian nah, tahu kan yang lagi viral sekarang Gigi sama Roy itu? Hah? Sama Roy. Halo, halo. Ya. Halo. Terus, kayak gitulah. gabing nanti Andre jadi ini ya. Ya? eh uh, jadi kekasihnya roy ya soalnya sudah jadi akhirnya di roy tapi di harus dandan kayak roy loh buset yeah. later Yo. Yuk. yuk Hucu apa? Hucu jadi hostnya Nyam-nyam HP loh HP HP, nah, HP yang kasih Andre jadi Andre, Andre jadi hostnya Iyalah. A few moments later Udah ya? Udah. Halo Roy Halo Bang Halo JJ Ya Pak dulu dong Gak boleh Gak boleh Gak boleh, Enggak boleh. Kenapa? Kenapa lu marah ya ngelihat anak lu ketosan? Oh gitu. Oh ya, kalian ini ngapain ini? Ini ya, Bang, ini ya, lagi ngapain? Pelukan. Idris ngapain? Sudah berapa lama nih pelukan? Ya, tadi siang sampai sekarang, Bang. Belum lepas. Nah. Gimana rasanya, Cek? Lebel! Oh gitu. Iya. Oh ya, Roy, lu punya pelet apa sih bisa dapetin Gejet terus lengket gini sama lu? Gimana sih? Enggak ada pelet, Bang, cuman doa. Kepada maha puasa. Cuman itu doang? Iya Tapi bisa dapetin dia? Bisa Oh gitu Terus jijik nah. kenapa suka sama Roy gini? Ya karena Roy itu nah. bisa menghargai perempuan bang. Itu doang? Ya, iya terus um, ya Ya gimana ya Dia tuh. Mungkin ya. iya dia tuh terlalu sempurna Terlalu <tutuk> sempurna nah itu Ya, nah, usah ya dia lagi? lagi? Nih, nah, Jadi Halo. Ayang harus gendong kita. gimana? Gendong kayak gitulah. Ini bisa? Ayang Tuh, nah, ini, gitu ya. Ini Ayang nih kurus dunia masa Ayang bisa? ya. Yeah, yeah, yeah. Ya, pala. Moments later. Halo Roy. Oh, Halo Je. Oh iya boleh tos ya kalau ada Roy ya. Kalian. 20 minutes later.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 Lihat, ah, ah, orang oh, ulang, ulang, ulang, kali ulang, kali ulang betul ulang buat nih, buat aku kembali ya, Gini Gak lo jangan Kok gorengan? ya, Oh iya, gak boleh tos ya, kalau ada, roya ya. Kalian ini, di sini lagi ngapain? Pacaran bang. bang. pacaran. Gimana? Hubungannya baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok, Bang. Hini -hini Aku tawa, tawa pula ya. Saya benar-benar berdiri, berdiri. Belum, ha Belum selesai. Belum selesai, belum selesai. Ah. Ya betul, betul lah. Apa lo itu? Apa? Apa aku tahu yang benar betul? Ayol betul, gilang. Tak gilang di mana? Tak betul betul. Oh, kamu kan nambah kayaknya. Oh iya, gak boleh tos ya kalau ada roya. Kalian ini di sini lagi apain? Gak, pacaran nih, bang. Pacaran gimana, nih, bang? Pacaran. Gimana hubungannya? Baik-baik aja, kan? Baik-baik aja. Baik-baik aja, Pak. aja sekarang. Mas, sekarang, sekarang. Sekarang, makin makin. Ya. makin A, aduh, selalu, makin, makin buci. Terus kalau udah buci gitu, gimana rasanya? Bicik,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 Watercolor. Ya Sedang Aduh mantap Oh iya nama panggilan Troy apa sih? Sayang aku cinta ke Baby Kroy Sayang aku cinta Sayang aku cinta Baby Kroy lagi deh candu aku Ah! Tambuh dah! Tambuh! Pinjam-pinjam Taha Ayo Taha Ayo Taha Ayo ah, oh. ah, ah, ah. <laughs> Ayo. Gagah Masya Allah